Ibu, perkenalkan, saya Suster Bella yang akan merawat ibu dari pukul 7 sampai pukul 2 nanti ya Bu. demi prosedur keselamatan, bolehkah ibu menyebutkan nama dan tanggal lahir? nama Resti, tanggal lahir 6 November baik, sama ya ibu nah ibu, jadi pagi hari ini saya akan melakukan tindakan senam kaki yang bertujuan untuk memperlancar peredaran darah dalam tubuh ibu apakah ibu bersedia? Bersedia, Sus Baik, uh, saya asyap tangan terlebih dahulu ya, Bu Ya, yes, Sus Yang pertama, uh, posisi duduk Pasien duduk tegak di atas bangku Dengan kaki menyentuh lantai Gerakan yang kedua Meletakkan tumit di lantai Jari-jari kedua belah kaki diluruskan ke atas Lalu dibengkokkan kembali Nanti Ibu ikuti saya ya, Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gantian ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Baik ibu gerakan ketiga ikuti saya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ayo ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Baik gerakan selanjutnya Memutar ya ibu tumit diangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Baik gantian ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 selanjutnya gerakan uh, menjinjit gini diputarkan sa sama saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 baik ibu gantian 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9, 10 baik ibu gerakan selanjutnya angkat salah satu kaki luruskan berwarna wajah Jari-jari digerakkan naik turun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ayo ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Secara bergantian selanjutnya selanjutnya kaki sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gerakan selanjutnya angkat kaki